Charlie, tupai hamster ini telah menjadi sensasi di internet dalam sepekan terakhir Bintang pengerat ini mampu mengendarai truk berbobot 5 ton di sepanjang lintasan sempit area pertama di Spanyol Binatang berusia 6 bulan ini mengendarai truk dengan bantuan treadmill khusus yang dihubungkan dengan roda steering Seorang supir berpengalaman, Sean Roger, membantu mengarahkan Charlie dengan bantuan sebuah wortel. Binatang yang berbobot hingga 175 gram ini sebelumnya menjalani program latihan mengemudi selama 4 minggu. Latihan ini termasuk belajar cara berkonsentrasi di lingkungan yang berisik. Tantangan ini diciptakan oleh seorang pengusaha pabrik mobil ternama untuk menguji coba teknologi power steering yang baru. Lebih dari 3,4 juta orang telah melihat video tersebut di situs Youtube hanya dalam waktu satu minggu.